Ahmad menjawab Ahmad, betul, Pak. betul Pak jadi setiap Jum'an saya, saya bersedekah bisa bersedekah rp ribu rupiah dan sesudah, dan sesudah itu, itu saya selalu saya saya berdoa kepada Allah agar Allah berikan pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal Setelah Salat Jumat Aku masih duduk di teras masjid di salah satu kompleks Jama'ah masjid sudah sepi Bubar Masing-masing dengan kesibukannya Seorang nenek tua menawarkan dagangannya Kue tradisional Satu plastik harganya 5.000 rupiah Sebenarnya aku tidak berminat Tetapi karena merasa kasihan dengan nenek itu Kemudian aku beli satu plastik Si nenek penjual kue terlihat letih Dan duduk di teras masjid tak jauh dariku Kulihat masih banyak dagangannya Tak lama kemudian Kulihat seorang anak lelaki dari kompleks sekolah mendatangi si nenek itu aku perkirakan anak itu masih sekitar murid kelas 1 atau kelas 2 SD dialognya dengan si nenek jelas kali terdengar dari tempat dimana aku duduk berapa harganya Nek kata anak itu satu plastik kue lima ribu nak jawab si Nenek kemudian anak kecil itu mengeluarkan uang lima puluh ribuan dari kantongnya dan berkata saya beli 10 plastik nek. ini uangnya tapi maaf kue ini buat nenek saja kan bisa dijual lagi si nenek kemudian serta merta terlihat berbinar-binar matanya Ya Allah, terima kasih banyak nak. Alhamdulillah ya Allah, kabulkan doa saya untuk bisa beli obat cucu yang lagi sakit. Kemudian si nenek langsung jalan. Dengan refleks, aku panggil anak laki-laki itu. Nak, siapa namamu? Kelas berapa? Kemudian anak itu menjawab Nama saya Ahmad Pak, kelas 2 SD Jawabnya dengan sopan Kemudian saya teruskan lagi bertanya kepada anak itu yakni si Ahmad emang uang jajan kamu sehari 50 ribu ya si Ahmad menjawab oh tidak pak saya dikasih uang jajan sama papa saya sepuluh ribu sehari tapi saya tidak pernah jajan karena saya juga bawa bekal makanan dari rumah Jadi Yang kamu kasih ke nenek tadi Tabungan uang jajan kamu Sejak hari Senin Saya semakin tertarik Dengan anak ini Si Ahmad menjawab Betul pak Jadi setiap Jumat Saya bisa bersedekah 50 ribu rupiah Dan sesudah itu Saya selalu berdoa kepada Allah Agar Allah berikan pahalanya Untuk ibu saya yang sudah meninggal Saya pernah mendengar ceramah ada seorang ibu yang Allah ampuni dan selamatkan dari api neraka. Lantaran anaknya bersedekah sepotong roti. Luar biasa. Anak SD itu berbicara dengan fasih. Kemudian aku pegang bahu anak itu. Dan saya bertanya sejak kapan ibumu meninggal Ahmad Ahmad menjawab ketika saya masih tiga pak tak terasa air mataku menetes dan saya berkata kepada anak itu hatimu Jauh lebih mulia dari aku Ahmad Ini Aku ganti uang kamu yang 50000 ribu tadi ya Kemudian saya serahkan Selembar uang 50 ribuan ke tangannya Tapi dengan sopan Ahmad menolaknya Dan ia berkata Terima kasih banyak Pak Tapi maaf Uang itu untuk keperluan Bapak saja Saya kan masih anak kecil Tidak punya tanggungan Tapi Bapak Bapak punya keluarga Saya pamit pulang dulu ya Pak Kemudian Ahmad menyalami tanganku Dan menciumnya Allah menjaga Mona Jawab dalam hati, kemudian aku pun beranjak pergi. Tidak jauh dari situ, kulihat si nenek penjual kue ada di sebuah apotik. Langsung bergegas aku ke sana. Kulihat si nenek akan membayar obat yang dibelinya. Aku bertanya kepada Kasir Berapa harga obatnya? Kasir menjawab puluh ribu rupiah, Pak Aku serahkan uang yang ditolak anak tadi Ke Kasir Ini Saya yang bayar Kembaliannya berikan saja kepada si nenek ini Ya Allah, Pak Si nenek berseru Namun belum sempat si nenek berterima kasih Aku sudah bergegas meninggalkan apotek Aku bergegas pergi untuk melanjutkan perjalananku lagi Dalam hati aku berdoa kepada Allah Semoga saja sedekahku Diterima oleh Allah Dan kedua orang tuaku diampuni oleh Allah Serta untuk anak-anakku yang sedang berjuang menuntut ilmu Saudaraku sekalian dan sahabat-sahabatku, Adakalanya seorang anak lebih jujur daripada orang dewasa. Marilah kita ajarkan anak-anak kita sejak dini Untuk melakukan tindakan nyata yang bukan teori semata.